Assalamualaikum wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nisa Shakira Putri Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Riau Dengan jurusan Psikologi Nah, kali ini aku berkesempatan nih Untuk menerangkan Atau menjelaskan sedikit materi Kepada teman-teman semua Tentang uh, tingkah laku prososial Nah, nah sebelumnya Kalian udah tau belum Apa itu tingkah laku prososial. Nah. Contohnya gini. Misalnya kita nih lagi di suatu tempat makan, lagi makan nih sama teman, sama keluarga, sama pacar gitu kan. Nah, tiba-tiba nih datanglah ibu-ibu membawa anaknya meminta sedekah hmm. dan kita refleks, kita refleks mengeluarkan duit, cari duit di kantong kita, di tas kita gitu kan walaupun seribu, nah kita kasih ke ibu-ibu itu nah perbuatan kita itu sudah masuk ke tingkah laku prososial loh nah jadi kan kita udah tahu nih uh, apa itu tingkah laku prososial kan udah udah terpikir gitu apa itu tingkah laku prososial dari contoh tersebut nah uh, mari kita pelajari lebih dalam apa itu tingkah laku prososial dan apa saja teori-teorinya simak. selanjutnya kita masuk ke apa itu tingkah laku prososial nah ada nih menurut para ahli yaitu menurut Baron and Bernie pada tahun 2003 mereka mendefinisikan uh, tingkah laku prososial menurut mereka tingkah laku prososial itu adalah suatu tindakan menolong yang menguntungkan tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada yang melakukan tindakan tersebut dan selanjutnya ada menurut Peser dan Smith Menurut mereka, tingkah laku prososial itu adalah Suatu tindakan yang heroik dengan tujuan untuk menolong orang lain Jadi dapat disimpulkan Arti dari perilaku prososial itu adalah Suatu tindakan yang dilakukan Atau direncanakan untuk menolong orang lain Tanpa memperlukan motif penolong itu Selanjutnya nih, ada sebuah konsep Konsep Kenapa bisa terjadinya suatu tolong menolong tersebut Nah yang pertama kita lihat nih Yang di lingkaran kecil Lingkaran kecil itu adalah bagian dari terjadinya tolong menolong tersebut Yaitu altruisme Kenapa bisa altruisme? Ya altruisme sendiri uh, Itu kan altruisme sendiri itu kan sudah kita jelasin tadi nih uh, Yaitu cara berpikir kita untuk membantu orang lain Tanpa memperdulikan diri kita sendiri Selanjutnya Celah perilaku itu, perilaku tersebut yaitu perilaku prososial, dan terakhir, tindakan menolong yaitu suatu tindakan kita untuk menolong orang tersebut sudah terjadi untuk kita menolong tersebut. Selanjutnya, ada materi teori-teori prososial. Nah, teori-teori prososial itu ada lima, yang pertama itu ada teori evolusi, teori belajar, teori kognitif sosial. Menurut evolusi sendiri, inti dari kehidupan itu adalah kelangsungan hidup gen. Jadi gen dalam diri manusia telah mendorong manusia memaksimalkan kesempatan berlangsungnya suatu gen agar tetap lestari. Teori evolusi sendiri terbagi dua. Yang pertama, ada teori perlindungan kerabat dan terakhir ada timbal balik biologis. Perlindungan kerabat ini apa sih? Perlindungan kerabat ini... Uh, Suatu kedekatan gen biologis yang mendorong seseorang untuk menolong kerabatnya sendiri. Misalnya, itu kita saling tolong-menolong antar saudara kakak adik kita. Gitu terus, yang terakhir, timbal balik biologis. Timbal balik biologis ini adalah menolong agar orang yang ditolong dapat menolongnya saat ia butuh bantuan. Misalnya, nih, uh, kita menolong orang itu, nggak ada duit, kita pinjam gitu kan? Terus. Uh, kita berpikir kan, otomatis kalau kita minjam duit ke dia nah kita bakal dapat nih karena kita ngasih pinjaman duit waktu dia kesusahan yang kedua teori belajar teori belajar terbagi atas dua nih yang pertama ada teori belajar sosial yang kedua ada teori pertukaran sosial jadi teori belajar sosial ini adalah teori ini mengatakan So, orang merasa lebih baik ketika uh, menolong orang dan mengusir rasa bersalah karena tidak menolongnya saat pertama kali dia melihat orang tersebut Yang kedua, teori pertukaran sosial Jadi Teori pertukaran sosial ini mengatakan teori menolong dilakukan untuk menyutupi kepentingan pribadi individu menolong seseorang dalam situasi darurat dibutuhkan informasi sebelum memberi pertolongan. Selanjutnya, keempat teori empati pasti teman-teman semua pasti sudah sering kali mendengar itu kata kata empati kan. Nah, jadi empati itu merupakan respon yang kompleks meliputi komponen afektif dan kognitif. Apa sih komponen afektif dan kognitif itu? Nah, jadi komponen afektif itu berarti seseorang dapat merasakan apa yang orang lain rasakan Sedangkan komponen kognitif yaitu seseorang mampu memahami apa yang orang lain rasakan Tetapi beserta alasan orang tersebut Empati ini terbagi tiga Yang pertama hipotetis empati altruisme Hipotesis empati altruisme ini adalah sebuah empati pada penderitaan orang lain yang memotivasi untuk menghilangkan penderitaan orang tersebut Teori empati yang kedua ini menolong agar perasaan negatif yang muncul saat melihat seseorang menderita itu hilang Ketiga, ada hipotesis kesenangan empatik Nah menolong agar dapat ikut merasakan kegembiraan yang dirasakan oleh orang yang ditolongnya itu adalah teori dari hipotesis kesenangan empatik dan yang terakhir ada teori norma sosial teori norma sosial ini terbagi dua yang pertama ada norma timbal balik dan yang kedua ada teori norma tanggung jawab yang pertama norma timbal balik apa itu norma timbal balik? nah Norma timbal balik ini adalah e, Bagaimana seseorang harus menolong orang yang pernah menolongnya Yang kedua Itu ada norma tanggung jawab Norma tanggung jawab itu apa? Norma tanggung jawab itu Bagaimana kita menyeimbangkan Antara menerima dan memberi dalam kehidupan bersosial Kita masuk ke materi terakhir Materi terakhir ada faktor Faktor yang mempengaruhi perilaku prososial Setinya yang pertama itu dari faktor internal faktor-faktor internal mempengaruhi perilaku prososial yang pertama itu adalah keuntungan pribadi, yang kedua norma dan nilai pribadi, yang ketiga empati, yang keempat pengalaman dan suasana hati dan yang kelima kepribadian yang keenam religius dan yang ketujuh penyebaran tanggung jawab Kedua, itu ada faktor eksternal yang kita tahu. Faktor eksternal itu yang mempengaruhi itu dari luar. Nah, yang pertama ini ada budaya. Yang kedua, ada kehadiran orang lain. Yang ketiga, ada hubungan dengan yang ditolong. Dan yang keempat, kondisi lingkungan. Dan terakhir, yang kelima itu ada keluarga. Nah, cukup sekian nih uh, penjelasan tentang perilaku, prososial, semoga teman-teman mengerti dan bisa dicontoh dalam kehidupan sehari-hari ya untuk dalam sosialnya. Nah, uh, apabila ada kesalahan saya mohon maaf karena saya di sini masih sama-sama belajar. Uh, saya akhiri dengan wabilahitul filahijah ya wassalamualaikum.